Ini parahnya bisa disayang nggak? Bisa disayang maksudnya? Jadi lucu. Bisa. Sebenarnya bisa, bisa hand feeding. Hah? Hand feeding. Oh hand feeding. Jadi kita pengen undangnya, so, kita giniin pelan-pelan. Itu, itu belakangnya bahaya nggak Jadi kalau ini sih patilah kan udah dipotong. Supaya supaya nggak nusuk ke plastik kan kalau di packing kan. Nah, tapi nanti dia ingin menjalankan oh. waktu dia tunggu lagi. Hai Sobat Ami! Sebelum ditonton video ini, Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya, guys. Biar Sobat-Sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu nggak bayar kok, alias gratis, guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Hai, Sobat Amis. Oke, hari ini kita udah di tempatnya Mas Baib. Kita mau rilis ikan di sini. Kemarin kan udah di dekor sama bosnya, Jeffrey. Oh, ini ada. Ini ada. 5 meter. Oh, iya ini. Nah, kita mau masukin ikan airilis ikan hari ini. Ikan udah uh, air ya udah siap. Nanti kita mau rilis beberapa macam ikan. Ikannya apa aja? Kita lihat ya. Oke, okay, teman-teman. tradisi ikan pari ya sel. Iya, ya, boleh full. Gak full. Atau pilihannya hmm. di sini kasih lebih sedikit karena ini kita pilih jalan ya, dikurangin air, gitu. Betul. Itu lebih Akhirnya baik. Guys, ada jarak nih. Terus ya. cm kayaknya. Ya. Aman lah. Tuh. aman, aman. Mas, cm aman. Soalnya pari punya kebiasaan apa sel? Dia kan kalau lapar dia naik <laughs> Gitu. Dua, tiga, empat macam. Empat macam. Iya dan ini katanya langkah semuanya bagus-bagus semua? bagus-bagus, emang kita menyesuaikan ininya lah oh menyesuaikan nih ada yang ada warna, terus kalau sebelumnya kan, itu ada pari di bawah ya? iya tapi itu kan yang kelas bawah hmm. ini kita kasih yang kelas sebagusnya ya saya tanahin melit. oke jadi waktu Gaj -gaj kita setuju ini oke, okay, let's go parinya belakangan ya? Paling terakhir? dulu mm. okay. kita ikan apa dulu nih? nah itu dulu deh. Oh, ini ikan yang merah. Iya, biar manis kan diantara hijau harus ada yang merah. Oh, ditaruh dulu. Setelah dulu. Oke, itu. Berapa lama? 10 menit, 15 menit, Pak. Masih ada Masih ada. Ini dibuat sama Aquatic Freak, <susuk> boleh tuh. Aquatic yang aquatic baru nonton sarang jadi selalu nggak berhenti-henti emang begitu ya? Selainnya, iya, buat lembab. Hmm. Selalu ya? hmm. ada paring, paring ada berapa? Paringnya ada, ada... pasang, hmm. satu pasang. Nah, ini jadi kontrasnya warnanya. Apa gunanya bikinin dulu? Dia stabilin suhu, samain suhu, suhu iya. antara air saya sama air di sini. Nanti setelah dibuka kita oplos sama air sini supaya nggak shock pH dan lain-lain kalau misalkan tiba-tiba pernah ada orang langsung jemburin, efeknya apa? efeknya kalau misalkan PH-nya terlalu jauh ikannya lepas dan mati langsung langsung? langsung, langsung. Jadi kita jamin dulu 10 menit begini jadi namanya pari apa? Black Diamond Black Diamond, Diamond. kalau hmm. ini namanya? ini namanya Denisoni ini request project-nya ya, hmm. supaya ini kan ikannya cooling lalu-lalu uh. biar manis kalau yang itu kan merah ini namanya apa tadi? Denny Sony. Denny Sony. Ya hmm. Denny mana? Nah, yang ini <laughs> <laughs> ini Heckeli albino. Heckeli albino. Iya. Kalau ini itu Discus itu Diskas. sama mana? Ya. Yang itu yang, yang bikin warna lah, karena kan iya. ini biasanya hijau semua kan. Iya benar. Pada pasti kata-kata kan main pakai itu. Ini dari ikan-ikan ik sini ya? Yang Luar. ada yang import, ada yang lokal. Kalau ini, kalau yang import, oil itu terlalu buat di tiara Karena agak sulit untuk stabilin samain airnya sama di alamnya Cuma kalau ini import, tapi juga udah breeding Ini import Thailand Oh itu import Thailand ya? <tuh> ini uh, fish and virus buat ikan-ikan kecil kayak begini apa? Banyak? Banyak-banyak Banyak ya? Banyak. Kenapa ini nggak ya? Ini yang nggak berwarna aja Apanya? Yang sini berwarna, ada biru, ada ini Oh nanti nanti kan kita kan nyesuain tempatnya nih kalau belum kurang kelihatan kurang penuh baru kita kita tambahin oh, lagi tambahin. iya gitu. Hmm, Oke okay, berarti kita tunggu sebelum itu dia hujan, hujan itu hujan hujan. <tuk> Oke berarti kita nunggu sulit, ya? American siklet. Memperkan siklet. Oh, ini dingin, mm -mm. Nah, ini dia. Kita diamin dulu 5 oh. menit lagi sambil ngumpat oh. yang lain gitu. Ah, gua pengen mopat. Galak, enggak. Pari yang bahaya itu pari apa? Sebenarnya pari ini kalau air tower dia matil, ada patil di ekornya cuma kalau kita enggak ngusik, enggak ngagetin dia dia enggak maafil tuh. Itu Ini jangan. Ini di dulu digulung dulu Mas Lain. Digulung gini nih kan udah dianggap, udah digulung dulu. Dua kali. Ayo di sini. Ya susah ya. Gak bisa ya. Jadi gini nih. Cara naiknya itu, kan, di dia Dilawan dia bilang, Tuh Biar ya, airnya Sama biar main dulu Ternyata gitu ya nggak mm -hmm. nggak enggak sembarangan eh. so, so, so, so, so, so. ya, short short short aja ya. Ya kan kayak meninjau ini kan learning by doing juga sih, pengalaman juga kan. Iya. Ya pasti pernah juga ngerasain uh, apa kematian, kayak shock lain gitu-gitu. Baru di situ belajar jangan. Itu lagi. Iya. <laughs> Apalagi kalau kita nggak tahu, wah langsung main cupur-cupurin aja gitu. Ini paling bisa disayang nggak? Bisa disayang maksudnya? Jadi lucu bisa sebenarnya bisa hand feeding hand feeding. Oh, hand feeding jadi kita pengen gini, kita giniin pelan-pelan itu belakangnya baik kan? sih? jadi kalau ini sih patinnya kan udah dipotong supaya mm -hmm. supaya nggak nusuk ke plastik kan kalau di packing kan nah, tapi nantinya saya yang menjalani hmm. waktu dia tunggu lagi hmm. habis dia tunggu lagi yang penting sih kita nggak ngagetin aja maksudnya kalau kita ngagetin ya sama kayak kita kalau dipegang dari belakang kita efek hmm. nempak jadi dia juga akan masukin perang-perang, dia nggak apa-apa feeding itu butuh dilatih Dia yang lapar, kita suapin-suapin lama lama biasa dia hmm. Kalau nggak dibiasain begitu, nggak biasa Kalau nggak bisa headfeeding? Kenapa? Engkau nggak head feeding headfeeding, aja ya? Iya, aja depan mukanya gitu, kasih, tadi ya makan, pasti. kalau ini ikan gede kan kita hajar pelet dia makin gede listrik kan biar bikin kilap ada merah merah next next kita nah, yang, yang lalu lalang oh. ini kalau yang ini lebih varia apa black diamond black diamond ini kamu tuh ikan jalan-jalan ini nggak iya banget kabut dia kue ikannya jenis gini nggak kabut enggak kok emang enggak asal nggak dikagetin semua ikan sebenarnya nggak ini mau oh, masak? jadi kok, terlacok-lacok gitu di dalam tangan masak? udah ke aku nih gede ya ya ini yang piring-piring nih, jalannya rame-rame oh dia ramai rame terus? iya yeah. Kalau yang ini nih seringan. kalau yang ini nggak terlalu ini nih. Masih lemes juga lah habis di kantong <laughs> Mana sih Pak? Aku Masih, pakai kalau diam gitu masih dia ada masih adaptasi airnya dulu nanti mungkin hmm. setelah sejam dia baru jalan-jalan tapi ini kurang banyak ya tambahin lagi nanti kita lihat dulu kalau makin gede-gede, ini kalau udah gede-gede oh, iya, penuh oh penuh, kemarin penuh lho. iya, kalau udah makin gede-gede weh, makasih lo bro siap keren banget bro kita tinggal ini ya, lihat biar nanti main-main semua sedangnya udah ada yang jalan lah ya tadinya nggak ada yang jalan-jalan ya. misalnya -jalan. udah ada yang jalan-jalan deh pari juga lucu nih kalau pasiran gini kalau pari kalau dia lagi merasa terosik dia ngumpet di bawah pasir uh, iya. mantap, oke boskyo mantap ya Wah, ini dia, terima kasih lo. oke, okay, thank you nanti ketemu lagi ya Siap. nanti kita makan kasih iya, ini iya aja ya iya, taruh di depan mukanya. nunggu dia stabil nih mau mulai jalan-jalan ya -jalan gitu oh iya tunggu Oke, okay, terima kasih. juga lo buat semuanya *fish and furious*, <laughs> nanti pokoknya banyak yang pasti orang nih. <laughs> nyari *black diamond*, ternyata ada di *fish and furious*, asli. Nah, Mudah-mudahan sukses ya, Kang Amin, Thank you, kita ketemu lagi ya. Thank you, ya. Buat yang keren-keren Siap. lagi, Siap mantap okay. loh. Mantap, oke. Okay, kita udah kelar ini. Kan, keren-keren. First ya. palu dari Umpake Maria, kayaknya iya kan? gue pernah buat nggak sih sepeda? belum ada... belum belum. ini pertama ini apa dana? spesial spesial. Kan, pertama kali. ya kan. nanti ada project ya. Valut lain ya? betul. nih spesial. uh paginya udah jalan-jalan. apa lagi? jalan. terus sih kamar ikan yang lain ya. E Oke, okay, teman-teman. Oke. Okay. Sekian dulu, panas. Panas. Asik, oh iya, tapi kagakan kerja soalnya tadi. Okay, okay. gimana. <laughs> Oke. Okay. Uh, jangan lupa di-like, di-komen, di-subscribe. Ini dia hasil dari The Aquatic Tuh, ya, ya. oh, kan bisa lihat dekor oh, iya. tugasnya Dino and the Gang. Iya, pokoknya ya, ikan urusannya Fish and fruits, uh, percayakan aja. Gitu. Kalau Order selalu sepaket bisa sepaket lima <laughs> beres tinggal jemur manis oke okay. teman-teman see you next video dan salam salam amin amin